Yo minasan, o genki desu ka? -de wa desu. Welcome back on my watch YouTube channel. Hey, kali ini gue akan membahas salah satu G-Shock. Mungkin bukan seri yang baru-baru banget. Tapi ini adalah varian terbaru dan salah satunya itu adalah favorit gue. Ya, ini termasuk keren sih salah satu G-Shock um, kolaborasi... Hmm, bukan kolaps, ya, tapi modelnya penggabungan antara klasik hmm, sama modern. Oke, okay? stay tune, ya. Oh ya, yeah, pokoknya yang kali ini kalian mesti stay tune sampai habis, ya, karena kalian nggak mau ngelewatin yang kali ini. Oke, okay? check it out. Ini dia yang bakal gua bahas hari ini ya tentunya kalian mungkin udah ada yang punya sih Tapi karena gue belum bahas jadinya gue bahas sekarang karena ini warnanya juga menarik sih Ada salah satu warna favorit gua juga nih Oke langsung aja gue dari yang 4 ADR GA900TS 4 ADR Oke ini dia Hmm Oke okay, ini ada kitab basic ya yeah. Kitab-kitab modulnya dia ya Modulnya nomor 5637 Hmm Oke okay, ini warnanya menarik nih Nah ini dia GA900TS4ADR Wah baru lihat gue udah suka nih Ngingetin gue desain DW9000 Zaman dulu yang ekstrim G-Lite Kalau dulu sih ada adapter dan talinya dia juga jelly sih hmm, Nyesel punya gue dulu gue lepas Tapi apa-apa sih hmm, Nah ini ya Kalau dilihat modelnya ini emang resemblance banget sama tipe itu Cuman bedanya udah digabung sama desain modern Jadi modernnya itu ada di jenis hands di analognya terus model uh, lock-nya ini kalau dulu itu cuman ada kayak adapter terus dia pakai velcro ada juga yang pakai talinya jelly nah ini kebetulan talinya di sini ini kan bentuk uh, bahannya antara fabric ya yang depan ini fabric tetap juga ada logonya kayak gini shock resist kayak emblem gitu cuman dalamnya ini leather leather dan dia sekarang two-piece dengan ada quick release strapnya kalau dulu sih bener-bener langsung sambung dan dia velcro jadi kelihatan tebel banget oke okay, so far uh, kalau dari movementnya, uh, movementnya purely quartz ya bukan tol solar dan dia menggunakan baterai CR2016 kayaknya banyak sih gampang ditemuin kalau membutuhkan pergantian baterai itu gampang dan estimasi ketahanan baterainya itu kurang lebih di 3 tahun dengan pemakaian normal. Terus untuk diameternya ini enggak terlalu gede untuk ukuran Jisok ya. Ini masih di diameter 49,5 dan ketebalannya termasuk tipis ada di 16,9. That's why alasannya ini Jisok lebih nyaman dan kelihatan ergonomis Dan untuk materialnya semuanya standar resin Cuman strapnya aja tadi ada yang fabric and leather Ada yang full resin Kacanya apa? Nah untuk basic G-Shock biasanya kacanya masih terbuat dari mineral kristal ya yeah. Water resist standarnya G-Shock itu di 200 meter yeah. Nah G-Shocknya disini eh, di bagian digitalnya itu ada 2 Uh, warna ya yang satunya warna amber atau orange. Nah yang di bawah ini negatif display sama ada analog. Nah untuk fiturnya sendiri dia standar sih. Di sini hour time atau main displaynya yang nunjukin uh, hari, uh, tanggal sama bulan. Next kita ada timer, terus kita ada hour time, ada alarm, ada stopwatch. Ya jadi ini basic banget ya namanya juga kayak apa ya desain uh, reborn lah ya bukan reborn dari desain apa tapi lebih mengingatkan untuk di desain old school ya adjustnya juga sama dari sini tekan kurang lebih 3 detik nah dan ini sistemnya uh, antara analog sama digitalnya integrated ya jadi kalau kalian setting di digitalnya jarum uh, analognya akan ngikutin waktu digitalnya ya terus untuk Next mode-nya tetap yang di kiri bawah. Oke, baru kita setting waktunya. Kalau emang dirasa udah cocok nggak perlu. Jadi kalau mau pindah-pindah mode-nya, yang ini ya ada keterangan mode di sini. Oke, kalau Oke, okay, next, next. Kalau udah oke, okay, tinggal dipencet tombol adjust lagi, dan waktunya akan menyesuaikan. Nah, untuk lightnya di sini, ini dia kalau analog digital, gue kadang kurang suka karena lightnya itu biasanya hanya memunculkan sedikit ya, hanya sekedar penerangan supaya lu bisa lihat aja sih, tapi nggak terlalu maksimal. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, ini lampu LED-nya di sini. Mungkin ini benar-benar kelihatan kalau kalian ada bener-bener di ruangan yang pitch dark ya bener-bener full gelap. Overall, tapi itu minor sih. Kalau ada yang kurang suka lampunya, or else itu menurut gua minor ya. Tapi yang pasti, desainnya gua suka banget. Nah, yang bikin gua suka adalah jellynya nya ini warnanya uh, broken white ya, broken white nih which is bener-bener old school banget dan klasik banget. Dan talinya ini yang gue suka adalah orange time below. Digabung sama, dikombinasi sama warna uh, cream or beige. Kombinasi itemnya juga oke. Okay. Nah, on hands-nya. Tangan gue anyway cuman 14,4 lingkarnya. ya. Jadi di sini masih nggak overhang ya, karena konstruksi strapnya langsung ke bawah. Terus konstruksinya dia turun, seperti ini. Jadinya... Walaupun jamnya ini bukan tipe jam yang kecil juga. Tapi masih oke okay di pergelangan kecil. Jadi kesannya emang sporty banget sih. Sporty look. Jelly dan klasik banget. Jadi buat kalian yang dulu pernah punya jam tangan G-Shock yang jelly. Oh iya yang gue maksud jelly itu maksudnya ini ya. Transparent. Kalau orang dulu nyebutnya jelly. Oke. Okay. Jadi ini uh, adalah salah satu koleksi yang mungkin salah satu color atau mungkin semuanya tergantung selera kalian ya itu perlu ada di kotak jam G-Shock sih Oke okay. next gue akan bahas warna selanjutnya ini varian ada warna ini nah GA900SKE8ADR kalau 8 tuh biasanya gray sih kita lihat warnanya seperti apa oke okay. nah ini warnanya udah agak modern Ya, warnanya udah agak modern. Di sini yang gue suka graynya itu yang dimaksud 8ADR mungkin lebih ke arah dark gray ya, karena ini lebih uh, dominannya ke arah black, tapi nggak bener-bener pitch black dan agak keabu-abuan. That's why si G-Shock uh, menyematkan angka 8ADR, yang dimaksud adalah gray atau dark grey Nah ini juga keren sih dari bezel sama benz ini semuanya full jelly cuman bedanya kalau yang dulu jellynya polos nah yang ini ada teksturnya teksturnya modelnya kayak hampir sama kayak motif karbon sih tapi ini hanya bermotif jadi kalau kalian pegang di sini kayak berasa ada geret-geretnya gitu sih enak nyaman banget sih dan dia nggak terlalu keras dan kesannya lebih uh, durability nya lebih oke okay aja sih kalau menurut pengalaman gue sih ya, pengalaman gue pakai resin biasa sama yang jelly ini biasanya ketahanannya lebih oke yang jelly. Nah, karena ini item jadi lampunya sedikit kelihatan lebih terang dibanding yang tadi. Seenggaknya. Oke, okay. dan desainnya masih sama karena di tipe yang sama dan juga movementnya juga masih sama, pengoperasiannya juga sama. Coba let's see di on handsnya seperti apa. Hmm, enak banget dipakainya nyaman di tangan gua yang kecil ini nyaman banget bener-bener nyaman masih ergonomis lah walaupun dia gede biasanya kadang ada juga G-Shock yang kalau misalkan pergelangan kal tangan kalian tuh gak cocok size-nya gak enak banget dipakainya tapi ini masih nyaman tangan gue yang kecil ini gedenya lumayan jadi agak ngangkat gitu sih nice Terus ada unsur nostalgiknya ya mungkin kalau kalian yang baru kenal G-Shock Berapa bulan atau mungkin setahun dua tahun mungkin kalian belum berasa itunya ya nostalgiknya banget karena gue udah tau G-Shock dari yang tahun 90an Dan rata-rata modelnya seperti itu pada saat itu ya Jadi ini gue ngerasain uh, aura nostalgiknya itu dapat banget dan digabung dengan desain modernnya dia Nice, nice bener-bener nice banget Oke okay. Nah, ini buat kalian yang suka warna aman atau mungkin kelihatan lebih uh, casual tapi little bit tactical, ini cocok buat kalian. Nah, sekarang ada warna terakhir yang masih belum gua buka. Di sini ini kayak yang favorit gua deh. Let's see. Hmm. Tada, nah ini dia. Ini adalah GA900TS6ADR Yang gue suka di sini, Ini warnanya purple Dan purplenya itu yang bener-bener mateng Warnanya bukan yang light purple Yang agak ke pink Or else bener-bener purple Atau ungu Ungu yang bener-bener gelap Nah itu gue suka banget Dan yang tambahan lagi yang gue suka di sini, Ini displaynya ada dua warna Yang satu yang bawah negatif display Dan yang atas ini polarized red out Jadi bener-bener merah ya polarisnya Ini yang bikin gue suka Lampunya karena ini lebih ke gelap Jadinya sedikit lebih terang ya Lebih kelihatan gitu Untuk daily beater juga udah cukup Ini talinya juga leather sama fabric di sini Warnanya juga senada Keren banget Ya walaupun kalau di tali-tali kayak gini Gue agak kurang suka sih Tapi it's okay ini keren kok Kalau strap sih minor sih Gampang gantinya on nya kayak gini jadi antara warna ungu sama warna display merahnya ini bener-bener kombinasi yang oke okay banget deh kalau menurut gua dan juga stylish lebih stylish tapi nggak apa-apa. kalau soal warna itu gue serahin sama kalian karena biasanya beda orang beda tangan pasti kecocokannya juga beda kesenangannya juga beda it's okay tapi ini keren jelly nya juga keren fiturnya juga masih sama analog digital Quartz ya dia bukan solar jadi kalau seandainya ini habis baterai kalian harus ganti ya jangan dijemur ntar kebalik yang solar minta ganti baterai tapi yang baterai malah dijemur kalau range harga mungkin di sekitaran 1,4 1,5an deh pokoknya masih di bawah 2 juta ya kalian udah bisa dapetin si Anadigi GA900TS ini ya So, diantara ketiga ini kalian suka yang mana? Ayo, silahkan berburu, yang udah mau berburu Nah, kalau kebetulan kalian udah ngincer tipe ini Kalian bisa langsung kepoin website kita di jamtangan.com So, gue yakin pasti kalian keracun Tapi anyway, sebelum gue closing, gue ingetin ya Yang belum subscribe, buruan subscribe channel ini Terus yang belum nge-like buruan nge-like nggak usah kasih tombol dislike percuma ya Pokoknya gue mau itu Karena nah ini buat kalian yang udah subscribe nih Di video kali ini gue biasa bawa rombongan Bukan rombongan sih Gue mau kasih surprise Sebetulnya mungkin kayaknya udah bukan surprise lagi ya Gue mau kasih sesuatu aja Pokoknya salah satu dari ini Bakal gue lem par ke kalian ya alias giveaway bakal gue kasih nyoh nih karena ini gue kasih giveaway nah buat yang udah nyimak bener-bener dari awal sampai akhir pasti kalian udah tahu dong nyimaknya gue mau kasih pertanyaan aja gampang kok masih seputaran ini tadi kan gue sebut approximately atau perkiraan battery life nya secara teknis ya secara yang tertulis itu berapa lama terus um, ini tipenya quartz biasa atau solar udah itu aja gampang kan gampang ya tulis jawaban kalian di kolom komen sertakan ID Instagram ya, yeah. ID IG kalian pokoknya nggak usah dikasih ya langsung aja tulis Tulis jawabannya di kolom komen. Pemenangnya akan kita umumin sekitar 1 April 2022. Ya, jadi masih lama. Oke. Okay? I think that's all everyone and see you on the next video and gambate and good luck. Ja Da.